Pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya akan berbagi Pengalaman dari awal saya bekerja Sampai punya usaha Dengan tabungannya lumayan cukup Ada BBJS ketenaga kerjaan juga Lumayan cukup banyak ya Terus saya putuskan lanjut kursus jahit, uh, san, bukalah usaha online shop, buka usaha online shop cukup berjalan walaupun gak tiap hari dapat orderan gitu. Saya bisa melayani kalau area yang deket-deket itu bisa antar, antar secara langsung dan kalau yang jauh-jauh biasanya lewat jasa kirim. Bisa lebuat kehidupan sehari-hari tapi tidak mencukupi untuk biaya hidup di Jakarta yang cukup tinggi ya gak cukup itu saya nganggur itu jualan online itu sekitar sampai pertengahan 2020 waktu itu saya bingung nih nyari kerjaan gak ada karena ketabrak covid-19 banyak karyawan yang di PHK pada akhirnya saya buntu gitu buka usaha tidak ada uang lagi dan saya iseng-iseng lah kan cari kerjaan gak dapat tuh manggur uang tinggal Rp20.000 rupiah buat makan pun tidak cukup saya hanya punya aset motor yang bisa uh, dijual gitu namanya jual kayak gitu kan nggak gampang gitu nggak bisa langsung dapet ya. akhirnya saya iseng-iseng carilah kios kios uh, ada beberapa pilihan itu tadinya nyari di OLX ya tapi karena di sana banyak penipuannya termasuk banyak penipuan akhirnya saya beralih ke Facebook nemu tuh di marketplace uh, kios ada dua kios dan akhirnya saya dapet kiosnya itu di Jakarta Timur, kontek orangnya, nego nego nego nego nego, dapet tuh, dapet, tapi pas mau pembayaran belum ada uang, cuman punya uang 20000 ribu nih, bingung kan nyari pinjaman sana sini tidak dapet waktu itu toko online udah mulai bagus ya, rating juga udah mulai bagus itu akhirnya saya ke teman saya uh, kayak ngasih proposal tapi secara tertulis nih, ke teman saya ngasih uh, saya kasih tahu saya mau buka usaha. usaha usaha warung makan dan saya udah dapet kiosnya bla bla bla bla gitu terus online shop saya juga lumayan bagus aku bilang gitu dan dia kasih pinjaman uh, 10 juta dan gak nyangkanya itu langsung ditransfer ditransfer itu kayak berasa mimpi gitu tadinya saya itu udah pasrah gitu ya pas besoknya pembayaran kios malamnya itu saya sholat malam maji. terus saya bilang ini sama Allah ya Allah kalau memang itu kios rezeki saya saya pasti dapat uangnya tapi kalau memang itu kios bukan rezeki saya mungkin saya tidak akan dapat uangnya gitu. dan ternyata besoknya saya dapat uangnya ditransfer oleh teman saya itu masuknya ke pinjaman tanpa bunga tapi dengan jaminan motor saya di disitu saya pikir wah semuanya sudah selesai ternyata tidak ikuti terus kelanjutannya ya di episode selanjutnya